Ngaryum, oh, tupa. Tupa, dia, tupa. Bangga, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel Urang Garut 9 C Kali ini saya berjalan-jalan lagi ke salah satu kampung yang ada di pedesaan. Lanjut telusuri perkampungan di sini, barangkali ada aktivitas warga. pada sepi masih bekerja di tempat uh, kerjanya seperti sawah kebun tentang domba oh, sendiri ya ini mana Mulina, yang <laughs> ngiring dia, ngirin -ngirin, dia kade jalan-jalan. Kalau oh, foto saya itu, siaplah. Hebat <laughs> kayak itu, mungkin. Mohon mohon. Ini kegiatan warga ketika musim uh, santai, musim panen ya. Langsung disambut. Oh, lalap. Terima kasih Kurang di kampung Biru Biru Kampung Biru desa Padahurip ini warganya kompak sekali berbagi makanan tolong oh, satu padi ya atur nuhun jadi ketika panen langsung nggak gombolnya jadi warga di sini setelah panen langsung merayakan hasil panennya dengan kumpul-kumpul keluarga dan tetangga kita... untuk menikmati sedikit gajah rezeki atau siap dadakan langsung kan? Ini tempat pembuatan untuk uh, buat seeng perkakas atau perabot dapur. Tapi orangnya lagi makan. Nih lain kali kesini lagi. ketika musim panen. Jadi di setiap pekarangan rumah itu selalu menjemur padi hasil panen. Itu Dinam. Hmm? Itu Dinam tunggu. Titi Titi, Biru. Ayo. Sahabat mungkin video jalan-jalannya dicukupkan mudah-mudahan memberi informasi yang sangat bermanfaat dari perkampungan sampai jumpa di video-video berikutnya dengan, dan jangan lupa untuk didukung dengan cara di like share, komen, dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let's go kita pulang Masul tadi tuh gitu, berhenti mana gini? Oh, pontan